Baiklah persahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ada info penting banget ya untuk kita semua, persahabat warga Konoha semua ya Karena tentunya sudah di di channel Youtube Leslar Entertainment Vlog terbaru persahabat ya, yang belum nonton silahkan mampir di channel Youtube Leslar Entertainment Karena sudah di saja vitamin bahagia, vitamin baru yang kita dapatkan Ketika BBL photoshoot bareng dengan Azam, anak dari Kang Sule dan Bunda Natali Wow, asal banget ya foto-foto BBL Mudah-mudahan tentunya BBL selalu sehat dan selalu membanggakan banyak orang Amin, ya rupalah amin Info ini juga kita dapatkan dari akun C. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini Yuk, just mampir, katanya itu persahabat yang Selalu support Rizky Bilar dan Bunda Lesi Kejora Mudah-mudahan dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga persahabat ada imbauan nih dari L2W.id ya. Dari akun fanbase yang sangat luar biasa. Kita lihat di postingan terbaru L2W.id. Sudah mulai ada beberapa awards. Lesla Lovers. Jangan lupa harus kompak dan semangat. Yuk support idola kita tanpa batas. Tuh imbauan langsung dari L2W.id. Bahwa kita semua sebagai fans sejati Leslar Kita harus support idola kesayangan kita Tanpa batas, mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid Mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita Di postingan ini juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh l 2 ID Selamat sore support idola tanpa batas L2W dia menakutkan bergerak mematikan Wow slogan yang sangat luar biasa banget ya Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan idola kesengan kita Membawa penghargaan Di ajang manapun persahabat ya Dan karena Bakal ada ajang kiss award 2022 Dan SCTV award persahabat ya Yuk jangan sampai lengah kompak terus dukung yang terbaik idola kita Selanjutnya kita juga mendapatkan info yang sangat luar biasa, membuat kita semakin penasaran karena bakal di-up juga persahabat ya vlog terbaru nih. Tentunya kolaborasi Rizky Bilar dan Ali Sakib menggendong tentunya anak tercinta mereka, Masya Allah makin gak sabar melihat vlog ini. Karena vlog ini yang paling ditunggu persahabat ya, kita lihat juga di kalimat di postingan ini. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu, semangat stay tune, katanya itu di Youtube. Wow, Masya Allah banget ya, semakin penasaran nih, tentunya vlog terbaru yang akan di Segera juga persahabatnya, jangan sampai ketinggalan info, karena ini adalah vitamin bahagia yang kita tunggu-tunggu. Info ini juga kita dapatkan dari akun Les Lawrence Korsik. ada kalimat caption juga yang dituliskan. Aku tak sabar, pemirsa. Katanya tuh sama banget ya, palsinya. Kita semua gak sabar menunggu vitamin yang sangat luar biasa ini. Di komentar juga banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Kita lihat di dalam kolom komentar. Jadi, aku 3951 mengatakan seru ini mah dua papa terhot. Katanya tuh, wow, Ali Syakib dan Rizky Bilar, wah, sahabat ya, ini sangat-sangat ditunggu banget oleh para fans. Mudah-mudahan, persahabat ya, tentunya kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia yang tentunya kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Masih menunggu kejutan baik dan kabar baru selanjutnya? Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.